Hari ini kita deklarasikan sekolah ramah anak. Deklarasi sekolah ramah anak. Satu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, mewujudkan sekolah yang aman, bersih, bersih sehat, sehat, hijau, hijau inklusif, inklusif, dan nyaman bagi perkembangan peserta didik. Tiga, Menghargai hak-hak anak menjadi motivator, fasilitator, sekaligus menjadi sahabat bagi peserta didik. Empat, menciptakan sekolah bebas dari vandalisme kegerasan fisik, fisik dan non-fisik 5. Non -fisik. Fisik. Menciptakan lingkungan sekolah, lingkungan sekolah. Yang, bebas. yang bebas dari minuman keras, dari minuman keras. narkotika, narkotika. Psiko psikotropika 6. Membangun suasana sekolah sebagai komunitas pembelajar dan tempat pendidikan setelah keluarga, 7 menciptakan lingkungan sekolah, bebas pornografi, dan pornoaktif. Saya itu tanda tangannya. oke teman-teman guru maju teman -teman satu, satu. Hey, hey, jangan anu di sini juga yang ada namanya siap tanda tangan siapa ya, itu di pilih Moh, jangan Muramlah. Ada yang tahu dekat lagi angka di belakang situ ya mundur yang lain Ntar <tuk> Sinar. belum Sinar. Kan, kan, kalau tanda tangan. Nur okay, okay, oh, yang belum ada yang pernah, namanya, <tuk> saya Masa sendiri besar besar jalan juga itu nomor jalan mana ini jalan baru karman siap siap besar besar mau oke nih karman mundur ya sudah Sylvia, Julia, Sylvia, Julia, kelas lima, kelas lima, kelas maju, mati ah, maju, maju, maju.